Sosok Toyota Alfa Turbo 2023 yang peluncurannya diundur. Kabar terbaru datang dari Toyota Alphard Turbo, beberapa media Jepang mengatakan hal itu saat debut SUV terbaru Toyota yang akan mulai debut pada Mei tahun 2023. Pabrikan secara resmi telah menginformasikan dealer Toyota di Jepang akan beralih dari generasi ketiga ke generasi yang akan debut pada Mei tahun 2023, tulis situs yang dikutip kreatif 311. Tanggal 29 Agustus tahun 2022. Ini adalah sedikit perubahan informasi dari yang semula seharusnya diluncurkan pada akhir 2022 dan unit akan dikirimkan pada awal 2023, diundur sekitar 6 bulan, terutama di pasar Jepang. Meski ada perubahan rencana, bukan berarti pengembangan Toyota Alphard Turbo terhenti. Merujuk pada gambar render Spider 7, desain Toyota Alphard Turbo mengalami sedikit perbaikan dibandingkan gambar render sebelumnya. Dari segi desain, siluet eksterior Toyota Alphard Turbo mirip dengan Alphard generasi sebelumnya. Ekspresi wajahnya sedikit aneh, yang artinya tidak familiar saat ini. Ini karena terlihat lebih tajam pada panel Alphard 2023, ada detail desain lainnya, seperti grill dan lekukan tajam di bagian atas kap serta diffuser yang kini terlihat seperti kotak bersudut. Selain itu, laman tersebut juga menyatakan jika ada perubahan lain pada desain pintu, jendela segitiga di bagian depan akan diperbesar untuk meningkatkan visibilitas. an orange sky by the ocean blue every my love my soul renewed taken by the sunrise and the golden view walking slowly in the mountains Kebocoran internal lainnya desain panel menggunakan banyak trim horizontal untuk menyepercantik tampilan, intinya ubahan terbaru pada Alphard cukup signifikan dibandingkan model lama. Untuk informasi lebih lanjut, Toyota Alphard Turbo 2023 juga akan menggunakan platform TNGAK, seperti halnya Lexus RX baru, oleh karena itu bobotnya harus lebih ringan. Lebih lanjut, mobil Sultan ini disebut-sebut akan bertukar mesin yang mirip dengan Lexus RX 2023 dan Toyota Crown terbaru, Mulai dari mesin 3.5 V6 hingga mesin 2.4 liter turbo konsumsi BBM lebih irit. Mesin 2.5 liter turbo milik Alphard diklaim mampu menghasilkan tenaga 286 bhp dan torsi puncak 429 Nm. Kemudian juga dimungkinkan untuk memilih mesin lain yaitu hybrid 2.5 liter. Teknologi hybrid ini dipadukan dengan drive e 4 generasi terbaru. Apakah Toyota Alphard Turbo segera hadir di Indonesia? Mungkin iya, mengingat banyak peminat MPV mewah seperti Alphard di Indonesia, namun tentunya baru akan tersedia setelah peluncurannya di Jepang pada pertengahan tahun 2023 nanti. Sebelum lahirnya Toyota Alphard Turbo yang cukup terkenal di Indonesia, Toyota Alphard generasi ketiga sudah dipasarkan. Model ini hadir dalam beberapa varian seperti 2.5 GT dengan harga 1.577.900.000 rupiah, 3.5 KE dengan harga 1.303.700.000 rupiah, dan varian 2.5 XE dengan harga 1.147.200.000 rupiah. Jadi kalau mau tahu harga Alfa Turbo sepertinya tidak jauh dari yang 3.5 Kiat Ada kemungkinan kisarannya lebih dari 1,6 miliar rupiah. Tonton terus Car2 Channel untuk mendapatkan informasi terkini otomotif. <tik> It's